leslar tentunya baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini para tentunya kita keunggahan dan kegabar pertama persahabatnya ada unggahan spesial banget nih buat kita semua para fans Ternyata ini info bahagia ya bahwa jangan sampai lupa malam ini tentunya lidah 2021 akan dihadirkan nih kejutan spesial yang mana Lesi Kejora akan tampil persahabat ya malam hari ini sebagai juri putih di acara LIDA 2021 tentunya malam ini bakal ada paket komplit persahabat ya Rizky Bilar akan menjadi host nih malam hari mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia, kejutan spesial dan tentunya vitamin-vitamin segar nih dari idola keselingan kita Siapkan jemuran kalian malam ini, tentunya kita akan dihibur, kita akan diberikan kejutan baru nih dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar. Dan untuk ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat ya ada sebuah unggahan spesial juga nih kita lihat nih, wow ini ada kejutan baru lagi para sahabat bahwa JWP atau Jodoh Wasiat Papi bakal Memberikan kejutan bahagia nih Ini spesial episode Lesti dan Rizky Bilar, Sahabat, ya. Wow makin penasaran Dan makin gak sabar melihatnya Persahabat ya The Series tentunya By Papi Putra Siregar Sahabat, ya. Wow ini kejutan bahagia banget Buat kita semua para fans Spesial episode Lesti dan Rizky Bilar Aduh tatapannya aja Membuat kita semakin Deg-degan persahabat ya. Penasaran nih dalam Isi cerita film kali ini persahabat ya tungguin aja tentunya bakal hadir kejutan baru dan kejutan bahagia dari Leslie dan Rizky Bilar dalam acara The Series tentunya jodoh wasiat papi persahabat ya. ini spesial banget dari idola kesayangan kita kayaknya Rizky Bilar salty banget persahabat ya ketika ditatap manja oleh Deddyah yang hadir melihat begini aja kita sudah semakin bahagia dan bangga persahabat yang mudah-mudahan hubungan mereka selalu diberikan Kelancaran kebahagiaan sampai menuju halal Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar nih Banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Instagram kalisan ini yang berkomentar Dikatakan tatapanmu, senyumanmu katanya ya Ada juga komentar lain dari akun Mario Ani Erni Disitu mengatakan Muka dede itu gemes banget pengen nyubit katanya. Uh, para sahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan nanti kita dikasih kejutan bahagia nih dari idola dengan kita. Selanjutnya para sahabat uh, tentunya unggahan juga ya. Kita lihat nih, ini membuat kita semakin bahagia juga para sahabat ya. Ada Asmikiution para sahabat yang berharap nanti kalau dede ke kejora nikah dihena sama kakak iya tuh para sahabat, ya tunggu tanggal mainnya Leslie Kejorah mari diaminkan bersama pemirsa wow tentunya kita selalu dukung nih selalu support para sahabat, ya mudah-mudahan tentunya acara pernikahan Leslie dan Rizki Bilar bisa berlangsung secepatnya para sahabat, ya kita makin gak sabar menunggu kabar bahagia dan kabar baiknya para sahabat, ya kita selalu support saja selalu mendoakan untuk hubungan Leslie dan Rizky Bilar dan ke kabar berikutnya, para sahabat, kita lihat nih, ada sebuah unggahan spesial juga nih ketika di channel Youtubenya nya Rizky Bilar, para sahabat, ya. Rizky Bilar tentunya lagi panik nih, yang mana dia Lesti Kejora menyampaikan kalau sudah nikah. Dedek Lesti boleh kerja keluarkan itu, ujar Dede Lesti, para sahabat, ya, langsung keceplosan nih, tentunya Dede Lesti membuat Rizky Bilar panik, para sahabat, ya, bikin gemes, selangkah lagi kayaknya. Tanggal dan bulan disebutkan nih oleh Dede Elesti ya. Mudah-mudahan saja secepatnya kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik dari idola kesayangan kita. Postingan tersebut lediripost kembali nih oleh akun Instagram sendalputian.skorvilar. Di situ ada sebuah kalimat caption bersama dikatakan. Panik enggak, panik enggak ya, paniklah si kakak katanya. Duh, Ada komentar nih dari akun Instagram. R289124 disitu mengatakan Dalam kolom komentar biasanya Kalau rame of R itu Di bulan Agustus katanya ya Kita tunggu saja nih nah, Dikasih izin kan sama Bang Bilar Pak, sahabat, ya, Kalau sudah menikah di NLST Tentunya boleh kerja keluar Tuh persahabat ya mudah mudahan saja Tentunya pasti kita Pasti kita dikasih kejutan Spesial banget nih oleh Idola kesayangan kita untuk selanjutnya para sahabat, kita lihat juga nih ya ada momen spesial bahagia juga nih ketika Rizky Bilar ditanya tentunya Rizky Bilar kalau udah bisa mudik akan bawa istri ke Medan para ya tentunya Rizky Bilar menyampaikan dengan tegas tentunya Rizky Bilar kalau sudah situasi aman dan tentunya mungkin disitu Rizky Bilar bisa sudah bawa istri, katanya. Pengennya, aduh, tentunya kita dukung bersahabat ya. Kita aminkan, mudah-mudahan tentunya doa Rizky Bilar diijabah nih. Tentunya, mudah-mudahan juga bisa mudik ke Medan ya, dengan tentunya statusnya sudah berumah tangga. Aduh, pastinya bahagia banget bersahabatnya melihat, tentunya lesti dan Rizky Bilar bisa bersama-sama setiap hari nih dengan status sudah halal persahabat ya pastinya bakal mesra bakal kiai dan bakal menjebakan persahabat ya makin penasaran dan makin gak sabar nih melihat kekiutan yang sesungguhnya dari idola kesayangan kita berikutnya para sahabat ada momen haru banget ya ketika di acara besukers sahur ini ada sebuah unggahan postingannya persahabat di sini Rizky bilas sampai meneteskan air mata nih tentunya terharu dengan apa yang dilihat oleh Rizky Billar sahabat ya kita lihat nih tentunya kita juga ikutan sedih persahabat ya Rizky pilar menunjukkan rasa sayangnya kepada anak kecil persahabat ya anak kecil aja disayang apalagi Dedek Les ini pastinya dimanja banget persahabat ya kita semakin bangga kita semakin bahagia melihat Rizky Pilar Tentunya selalu mendebarkan kebaikan dan mencontohkan persahabatnya bahwa tentunya sebagian rezeki kita adalah tentunya rezeki orang lain yang membutuhkan persahabatnya. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita mendebarkan kebaikan dan tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, keberkahan, dan barokah Amin. Ya, robbal alamin Kita masih menunggu kejutan baru persahabat hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan cedukan vitamin seger nih. Tentunya tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bersahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar ya. bang. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.